Jangan juju inilah ini Oke. Pusing, Kita hadap juga Oh, lah dari kiri. Cepat, jalan! Istidak, kanan, pilih! Tidak, kanan, Nah Ini tiga inuh, tiga inuh! Tiga inuh, tiga inuh! Skuat! Tidak! Tidak! Tanah tempat tumpah darahku, negeri elok amat ku cinta, yang ku puja sepanjang masa. Sawahku terbentang meluas, tumbuh tumbuhan hijau. Meminta, tak jemu mataku memandang Sungguh indah di Malaysia Negeri yang kaya Itu ada Tanah airku Tanah tempat Tumpah daraku Negeri elam Amat cinta Yang ku puja Sepanjang masa Sawahmu Terbentang meluas Tumbuh tumbuh or end sia airku Menghadap ke hadapan Ke kanan pusat Squat, Hormat ke hadapan Hormat Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka Skuat menghadap ke kehadapan ke kiri pusing Skuat dari kiri cepat jalan Kiri kanan kiri Kiri kanan kiri Kiri kanan kiri Kiri kanan kiri, kiri, kanan, kiri. kiri, kanan, kiri. kiri, kanan, kiri.